malam ini hingga bos kalau pajar juga bosku malam kia bosku kita kembali eh untuk berburu kepiting saat malam hari walaupun malam hari kia bosku cuacanya lagi orang mendukung angin kumbangnya santer bosku tapi saya akan mencoba malam hari ini untuk eh, mencari kepiting mudah-mudahan pada malam hari ini mencari kepitingnya bisa memperoleh hasil bosku minta doa nih bosku Bosku, kita ikuti saja. Bosku, Buku bisa lama-lama. Bosku, Let's go bosku, buyut, anak putu, asik buyut. Lagi lurupangan pangan, banget waras, balik waras, dan muka-muka yang tidak tercek ini. Ah bos Oh piring kecil bos Hai piring kecil putus capitnya bos tuh capitnya putus satu capitnya putus satu bos, piring kecil ya Hai nggak apa-apa lah kita bawa aja buat tanjak bos buat tanjak bos cara kong jawa ini kan buat tanjak buat tanjak lumayan bos bos piding bos cuman mati maut apa hidup ya nggak tahu kita samperin bos di disini kayak gini bosku kadang masuk ke tambak dari sungai itu masuk ke tambak terus sengaja lama mati nggak kuat tuh ternyata mati bosku tuh tuh ternyata mati tuh oh ternyata kepitingnya sudah mati bosku saat masuk ke tambak jadi sungai masih hidup di sungai ketika masuk ke tambak kepitingnya Uh, mati bosku kemungkinan airnya itu bosku airnya sudah uh, banyak mengandung uh, limbah lah kalau nggak limbah uh, insektisida ya limbah rumah tangga soalnya tampak di sini juga kalau habis dipanen itu dikasih racun kemungkinan karena airnya tuh sudah tercemar air limbah dari insak disiak. Kalau di sini bosku ikan mujair itu boleh diambil, kecuali kan yang dibudidayakan seperti ikan bandeng atau udang nggak boleh bosku. Kalau ikan mujair boleh diambil, soalnya tiap pagi itu pemancing dari luar desa datang ke tambak di kampung saya itu pemancing Ush. <tuh> ternyata dapat pos kok lumayan nih ya. ini kalau dijual lumayan ini Di 30.000 dapat pos Kita ikat bos dekat. Nah, aku lamin, aku besar ya main di atas mau biar bersih. Kita main bosku, ya. Hujan. Alhamdulillah, Alhamdulillah bosku, Alhamdulillah. Ya, bisa dapat kepiting walaupun cuacanya nggak mendukung bosku. Cuacanya enggak mendukung, angin kembangnya kencang Biasanya kalau angin kumbangnya kencang kayak gini kepiting kan keluar bosku. Tapi malam ini Alhamdulillah. Baik bosku, kita malam ini mau pulang bosku karena anginnya angin kumbangnya tuh bos angin kumbangnya makin kenceng bos angin kumbangnya malam ini makin kenceng jadi kemungkinan besar ke bos kita mau balik bosku soalnya angin kumbangnya kenceng jadi hari angin kumbang kenceng kok bosku dalam dunia ya Ake-ake bosku hari angin kencang, Siji, kepitingnya nggak nongol, iwake juga nggak nongol bosku. Kalau di tambak sini bosku ikan mujair itu boleh diambil, kecuali kan yang dibudidayakan seperti kan bandeng atau udang enggak boleh bosku. Kalau ikan mujair boleh diambil, soalnya tiap pagi itu pemancing dari luar desa datang ke tambak di kampung saya bosku, mancingkan jaring di tambak. Jadi malam ini bosku kita dapat kepiting dua sama ikan mujair tujuh ekor bosku lumayan bosku lah walaupun cuaca malam ini lagi musim angin kumbang tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki jadi malam ini bosku rencana kita mau pulang bosku oke yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe selesai seperti biasa bosku sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau pulang bosku syatis ya bos